Hujan di malam minggu Aku tak datang padamu Hujan di malam minggu Sayang Aku tak datang padamu Aduh ya Allah Hujan, hujan terus bret Ada Ade Project 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih hadirnya, Thank you. Hujan teman-teman. Oke okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman fever, teman-teman sukereber dari Sabang sampai Merauke, dari dalam hingga luar negeri dari Indonesia hingga Nusa negara. Aduh aku coba gas tipis-tipis walaupun hujan air ya teman-teman bisa dilihat di layar ponsel teman-teman semua. Lihat hujan jatuh dari langit, geng. <tipun> Tapi karena ini malam ini masih semangat banget teman-teman. Kita coba gas tipis-tipis ya teman-teman di ini. Lokasi ada kejadian yang cukup lumayan dulu pernah ada seorang perawan di sini mati gantung diri teman-teman inalhiwa wa jingun dan Katanya juga suka nongkrong keluar Pas gerimis-gerimis kayak gini teman-teman ya Oke ya geng ya Bantu share bantu layarnya ya teman-teman Saya minta bantu share Bantu tap layarnya teman-teman Ini bukan Ini ya masih grimis. lihat Teman-teman kelihatan ya geng ya Oke. Terima kasih udah hadir bantu sharenya Ada ade project terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Fendi Dwi Kurniawan Hadir Mama John terima kasih Jenny Mystery thank you ada Sutera Sunia Terima kasih ada notif langsung Cus thank you rancak bana Ada Mike Roswanti Bogor terima kasih Suhendro terima kasih Kang Jai Halo assalamualaikum waalaikumsalam Mujidah assalamualaikum magelang Halo magelang thank you Mama Johan terima kasih Ada Mom Gia 89 Hongkong Dwi Dwi terima kasih Ibu Sarwini assalamualaikum waalaikumsalam Tari Setiawan assalamualaikum Thank you Kemudian juga ada Ayu Dewi, hadir kawanku sutra terima kasih Solikin Bromo, Tari Setiawala, aduh makin gede, wak Jadi ternyata di sini ya. Dulu katanya ada perawan meninggal, Pantesan ketika Nyong live di sini beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah bulan yang lalu ya. Aku live di sini, kita ada jumpa sosok Dewi Kem, itu nangis kayak minta tolong, teman-teman dan ternyata mungkin itu korinnya ya, teman-teman, korinnya jadi jadi arwah apa namanya? cewek tersebut yang ada di sini teman-teman. Dan malam ini karena ini juga grimis-grimis kebetulan keren banget teman-teman ya. Dan malam ini aku live sendirian. nggak ada tim pantau siapapun ya teman-teman. Jadi aku minta bantuan doanya agar supaya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjerbalalamin. Thank you. Ada Randy terima kasih, kemudian Jenny Helat terima kasih, Sopiris Dianti, ada Kai Queen Resa Kuinsa, terima kasih Sampurasun Rampes, terima kasih Tasikmalaya hadir, nyimak Ada, ada Mbak Yaktisani, tap layarnya Aduh biung, ala biung Hujan, bret Ada Off Air Amelia, terima kasih Assalamualaikum, Waalaikumsalam Angga, halo, selamat malam, terima kasih Vera Dina, terima kasih Iya U, Dan baik -baik, bret. Ada Karjan, Misteri, Karjan Makarsari, Suhendro, Siapa lagi, Irwan Waluyo Nayantaka, thank you Kemudian ada mom kia Aduh hujan baik si Bungsu terima kasih Bantu 100 yuk teman-teman masih sepi Oke John ya bantu sharenya Ayu Dewi terima kasih Bantu share bantu share bantu share Oke Aku coba turun cek sinyal cek gambar cek suara cek audio ya Brad. Hujan di malam minggu Aku tak datang padamu Bukan Aku tak sayang. Tapi hujan di malam minggu. Yang tahu lagu ini kita seumuran geng sama inyong. Hujan di malam minggu ser-ser. Aku tak datang padamu. Bukan aku tak sayang kamu. Tapi hujan di malam minggu. Ujat alabiung lancung. Assalamualaikum Waalaikumsalam Thank you Karjan Fiona terima kasih. Ada Jenny Jenny Wahyu terima kasih. Sopi hujan di malam minggu. Oke teman-teman kita fokus saja ya geng ya. Oke siap bantu share bantu tap layarnya Pakiu Pakiu. Oke selamat malam hujan air wak halo bantu share wak teman-teman lagu 90an si bungsu hadir terima kasih ngati-hati gue perawannya Bok metu, ya betul kita cari perawannya cek sinyal cek suara ya teman-teman assalamualaikum ya kodamul kodam ya ruh ya rijal goib assalamualaikum ya kodamul kodam ya ruh ya rijal goib Aku coba turun teman-teman, Bu Sarwi ini bisa khusus member maning. Oh iya kelalen, Bread. Ibu Sarwi ini nyung lupa gue. Tapi memang ini juga lagi sepi Bu Sarwi ini, jadi live membernya di pending dulu ya. Karena juga bontot TV lagi sinyal, bukan sinyal. Apa namanya? Ini apa namanya? Channelnya lagi nggak stabil Bu Sarwi ini. Mungkin next kita lanjutin lagi live membernya mohon maaf ya geng, oke okay. karena di sini lagi nggak stabil viewer bontot tv lagi turun banget. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu, bukan aku tak sayang kamu, tapi hujan di malam minggu nah lokasinya katanya di dalam sini teman-teman ini ada sebuah kebun katanya ada sebuah pohon juga di sini pohon randu ya geng apa nangka aku nggak tahu juga aku coba masuk ya teman-teman amin subhanahu wa bismillahirrahmanirrahim salamun mujrimun oke okay, geng bantu share ya teman-teman cek sinyal pak saya minta layar hp teman-teman terangkan ya geng saya minta cek gambar, cek sinyal, cek suara. Bagaimana malam hari ini, sinyal suara gambar audio, halo. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, oke sholawatan, Brad Amelia Putra, oke siap. Assalamualaikum, ya khodamul khodam. Ya kodamuruh ruh, ya rijal gue. cek sinyal. Kita masuk, teman-teman. Nu hideng nu koneng nu bodas nu di Assalamualaikum, Sir Zat Sifat Wujud. Apapun kalian yang ada di sini. Cek sinyal, cek gambar ya, teman-teman. Gambar bagus, sinyal oke, terima kasih. Kalau sinyal jelek komen angka 2 ya, teman-teman. Jadi kalau ngetik jadi enggak kelamaan nanti kalau tiba-tiba sinyal jelek, langsung komen aja angka 2, teman-teman. Kalau bagus, ketik aja angka 1 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya khodamul khodam khodamuruh ya rijal goib Nugi deng nubodas nu nung ayah didia Saya minta wujud padat hadir Teman-teman bantu doanya mudah-mudahan hujannya cepat reda, geng Jangan gede-gede Oke saya minta bantu setus ya teman-teman Bantu ratakan leknya, like Wak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Qodamul khodam. Ya Qodamul Ruh Ya Rijalul Qaib Sir Sifat Wujud Assalamualaikum Ya Kodamul Kodam, Ya khodamul ruh Ya rijalul goib Sirisat sifat wujud Neng Apapun kalian yang ada di sini Halo Kita coba cari pohonnya ya teman-teman Dan kemarin Aku live di sini gak tahu ya teman-teman Jadi ada cewek nangis Ya kodamul kodam ya kodamuru. Ya Jalul setan belek. Setan ketep, setan timbil. Kenderwo, wewe gombel. Merinding udah mulai merinding. Demi Allah, geng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Oke, thank you yang baru masuk, teman-teman. Saya minta bantu share, bantu tap lagi eh tap lagi layarnya, Pak. Gua lupa lagi, anjir. Bantu share ya teman-teman. Bantu share ya. Assalamualaikum. Ya Kodamul Kodam. Ya Kodamul Ruh. Yari Jalur Goib. Sirsat sifat Allah Akbar. Ini salah jalur Wak. Subhanallah. Kejauhan ini geng. Kayaknya lokasinya cuma sekitar sini sih. Ya Kuntilanak. Putih bajunya Tak pernah ganti Bau sekali Baunya tengik Kayak siapa Baunya tengik Kayak siapa Kendrowo hitam Jelek mukanya Mulutnya lebar Taringnya panjang Assalamualaikum Ya kodamul kodam Kita mulai masuk Jauh lebih dalam ya Cek sinyal pak Cek sinyal teman-teman Uh, capek banget Capek banget geng Stop perlondzim la ilaha illallah wala quwwata ill Allahumma sholli ala Aduh ngelak banget, geng. Aduh tak istirahat dulu sebentar. Mak banget teman-teman. Stop perlondzim la ilailah illal muhammadar rasulullah. Aduh. Ya anak bajunya putih. Tak pernah ganti bau sekali Bajunya kotor, baunya tengik Bajunya kotor, baunya tengik Kendrowo hitam, lebat bulunya Mulutnya bau Taringnya panjang, taringnya panjang. Mulutnya. Ba... Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Lah, Teman-teman, cek sinyal, cek gambar, cek audio, teman-teman. Manjoloveli, terima kasih. Inhilahi. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamur kaya. Suara yang nangis, teman-teman. Oke. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah. ilaha illallah wallahu akbar. Oke, okay, Manja terima kasih selamat malam Gendis Rani, thank you. Stoplah Jim. Ada yang nangis pelan banget suaranya, Wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya Khodamul Khodam, Khodamurujel Guip. Innalillahi laa khawala wa laa quwata illaa billah. Allahu ma sholil cepat. Stop aja. Sidullah. Zatullah sifatul wujutul la falaa ilaha illallah rasulullah. Salamun qolamira pirai waamtazul Cek gambar, Wak, cek gambar teman-teman. Cek gambar, geng. Ini membelakangi Nyong, Wak. Ini membelakangi Nyong, geng. Kita coba lihatin depan ya, Wak. Assalamualaikum. Innalillahi, lihat teman-teman. Stoper lonjim. La hawla wa la quwwata illabillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah Muhammadar pocong wah bukan bukan pocong gendruwo iya pocong betul wah betul stop nang teman-teman Assalamualaikum. bantu padatin wah bantu yang kunci kunci inggris wah biasanya stop nang bantu yang punya kunci inggris wah bantu kunci dulu bismillahirrahmanirrahim kulangu untuk benar malikin nas ila inas min saras wasal konas ala diwas vesu fisu durinas melginati manas oke lontong betul bu Sarwi ini tapi dia nggak ngadep sini geng Oke kita coba puterin ya teman-teman. Assalamualaikum. Permisi numpang lewat. saha ngarana mana esok? Innalillahi Allahumma Muhammad banget geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum pak. Tubruk sebentar. Ini cek dulu betina apa jantan. Wah jangan main tubruk dulu pak. Jangan, jangan main tubruk dulu geng. Bantu 200, geng. Allah akbar, jangan main tubruk dulu bahaya, soalnya nanti, innalillahi subhanallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walailaha ilallah, walahu akbar, stop lagi manjalo peli, lontong goreng wah, Innalillahi. assalamualaikum, itu depan ada apanya geng, innalillahi, ayu Dewi saat malam, terima kasih geng. Ini ada rambutnya wah. Ada rambutnya ini betina kayaknya, geng. Kok aneh banget pocongnya ada rambutnya, geng. Assalamualaikum. Ini Ini aneh banget, Pak. Baru pertama jumpa teman-teman bantu 200, saya minta bantu 200, 15 lagi, Pak. Sirullah sifat dulu Aku coba cek dulu, teman-teman. Ini aneh banget, geng. Baru lontong ada rambutnya, Wah Kok lontong ada rambutnya, geng? Cegam aduh blur, cegambar cegambar cegambar. Kun robo nanuri Zakim. Iya, setan belek, setan ketep. Permisi. Allah bijung. Ya Allah, ya Allah benar. Allahu Akbar. Allah bijung. Stop dong, Cim. Betul ana rambutnya, bret. Betul ana rambutnya, bret. Innalillahi lah. Kola wala kuatai ilabila setan belek. Setan ketep, setan timbil. Kenderwa, wei gombel. Aneh banget ini, geng. Ya Allah, apa ini? Ini korinya yang yang suka nangis-nangis di sini apa ya, geng? Astaghfirullahaladzim. Lihat, teman-teman. Dia rambutnya terurai ke. Innalillahi. Astaghfirullahaladzim. Kola wala kuatai ilabila. Allah kumasolai labila. Kunrob. Bunan uljakim korok, bunan uljakim setan belek, setan ketep, setan timbil genderwo. Kita lihat Allah wakpar, inali liatin mukanya gak geng, liatin mukanya gak teman-teman, Innalillahi. lahi, uke geng, uke tuket geng, uke tuket geng, uke tuket geng, liatin mukanya, Assalamualaikum sinyal yang ngelak cek sinyal wa cek sinyal cek sinyal cek sinyal innalillahi la kalau walau kuatai lebih lah stop lagi bantu dua ratus lima puluh geng mukanya geng innalillahi subhanallo innalillahi innalillahi la kalau walau kuatai lebih lah akbar liatin mukanya geng liatin mukanya geng innalillahi mukanya geng innalillahi subhanallo innalillahi subhanallo teman-teman cek cek cek cek teman-teman sinyal udah baik belum cek sinyal cek sinyal cek sinyal pelur yang blur coba keluar dulu Bantu kunci yang blur coba keluar dulu teman-teman Ini betina geng Assalamualaikum kita ajakin ngobrol bak. Oke bantu 300 teman-teman Bantu 300 Assalamualaikum lihat mukanya geng Subhanallah Subhanallah Innalillahi Inna Serem banget sumpah demi Allah Rasulullah Astagfirullahaladzim Terima kasih Ya Allah Assalamualaikum, innalillahi ya Allah, Allah akbar, biyunge. Astaghfirullah lihat mukanya putih banget, wa. Innalillahi ya Allah, lontongnya, rambutnya, pusar ini, innalillahi. Lihat mukanya, geng. Lihat mukanya, geng. Ya Allah, lihat putih mukanya, geng. Astaghfirullah Jim. ya Allah, julban julpan, liatin di mukanya, dibantu SS, wa. Subhanallah. Allahu akbar, bantu SS geng, saya minta 300 kita buka ya teman-teman. Allahu akbar, ini lagi, bantu 300, ratus geng kita coba buka rambutnya geng. Allahu akbar, Allahumma ala ilaha Oke, okay, kita coba deketin lagi ya teman-teman. Ina lillahi asto putih banget. Asto piru ini cewek sumpah ini cewek sumpah ini cewek sumpah demi Asto ini kayak cewek geng Betul kayak gini yang yang coba bun diri blur. Subhanallah Innalillahi. Putih banget mukanya, sumpah geng. Putih banget mukanya geng lihat. Kayak masih ada kapasnya geng. Stopilo Innalillahi Assalamualaikum Mbak. Kita coba ajakin kenalan dulu ya teman-teman. Kita coba ajakin kenalan dulu teman-teman bantu 300 saya yakin bisa geng. Bantu 300 saya yakin bisa geng. Bantu 25 lagi geng. Bantu 300 saya yakin bisa. Innalillahi bila Assalamualaikum. Permisi, numpang explore. Aku mau tanya, siapa nama kamu? Aduh, blur ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, blur banget. Astagfirullah, Jim liatin mukanya, geng. Ya ya yang sebelah cantik, yang sebelah putih banget ditutupin pakai rambut, ya geng, ditutupin pakai rambut. Hah, di belakang kayak ada yang merah. Hah, sing bener, geng. Sing benar di belakang. Oke, okay, sebentar ini aku iya Allahu Akbar ya. Bet... Innalillahi teng burian nasi ngabang. Astagfirullah Jim. Teng burian apa kayu simpra? Innalillahi bekaru simpra. Ada di belakang tempelak langsung Bu Sarwini. Sebentar. Dia udah berkomplot. Dia udah berkomplot. Oke aku fokus lontongnya dulu geng Saya minta bantu 500 Aku fokus lontongnya dulu geng Assalamualaikum Sebentar Aku coba tanyain dulu Kamu matinya kenang apa? Penjorangan meneng baik. Kok kok mati kenang apa? Assalamualaikum Iya belakang Bantu kunci dulu wa. Bantu kunci dulu Belakang gede banget Irang Irang sama merah geng Sumpah irang sama merah Sebentar Kita fokus dulu yang satu ini Kita fokus dulu yang satu Assalamualaikum Siapa namamu Brad? Ini lagi lihatin mukanya geng Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Kulangudu berbenas malikinas ilainas Min saras wasil konas Aladiwas visu visu durinas Min aljinatiwanas Astaghfirullahaladzim Ya Allah Kayana bojo Ini apa ya Kok ini bojo apa geng Innalillahi mukanya geng Subhanallah Astaghfirullahaladzim La ilaih Allah Akbar Tempelek langsung Astaghfirullahaladzim Allah Akbar Allah Akbar Anak bocone, sumpah anak bocone, sumpah setan bocone. ada simpra juga bener ada simpra juga geng, bentar, allahu akbar, Sebentar, kita amankan dulu. Sebentar, kita amankan dulu, teman-teman. allahu Allah akbar, allahu Setan allahu setan allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, Stop. Allah akbar Allah Hikam. Stop Bantu padatin, pak. Oke. Bantu 400 teman-teman. Saya yakin bisa. Oke. Bantu share. Manjalo beli bantu share. Allah Hikam. Lihatin teman-teman mukanya, geng. Stop pelajin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya putih banget ya. Bantu kunci, pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi. Astaghfirullahaladzim innalillahi laka. Walakwaatulah bila berat liatin teman-teman. Saya minta di SS geng. Saya minta di SS mukanya geng. Saya minta di SS bret. Innalillahi. Assalamualaikum liatin mukanya geng. Ah? Kerdip matanya geng. Kerdip matanya geng, lihat enggak teman-teman? Matanya melek Matanya melek, kayak kerdip jim kita coba deketin lagi Aja nyokot ya, aja nyokot, aja ngedoye, aja nyokot, aja ngedoye, aja nyokot Cantik betul, assalamualaikum What is your name? Siapa namamu, bret? Huh? Lihatin teman-teman, lihatin mukanya, teman-teman, lihatin mukanya, inilah Muka Buka rambutnya enggak, wak? lagi buka rambutnya enggak, geng? Stop Lajim. bantu naikin 50 lagi saya yakin bisa. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanallah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. La ilaha Rasulullah. Jangan, jangan, jangan, jangan. Stop Allahu Akbar, stopilo Jim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stopilo Jim. Innarilahi laa kholam walau qad Allahu Akbar. Stopilo Allahu Akbar. Ya Allah, tambal langsung. Stopilo Jim. Ada yang merah, Bred, temenan. Ada yang merah, temenan Miky yang bilang ada yang merah, siapa, Bred? Stopilo Jim. Allahu Akbar. Innarilahi innallahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Sumpah. Merah itu sampingnya. Merah itu sampingnya persis. Stop pelan-pelan. Allahu Akbar. Stop pelan. Allahu Akbar. Betul itu yang merah, Bred. Yang merah neng sebelah tengah yang Bred nyongora weruh. Allahu Akbar. Inyong ora weruh digecing nang sebelah merah. Tadi yang bilang merah siapa? Merah neng sebelah Bred inali lagi. Stop. Betul, meng Betul manggil kawannya, Bred. Allahu akbar, Allahu akbar. Wadus, wadus. Si merah netut Sing si merah netut na ke. belum kenalan, mbak. Nyong belum kenalan. Assalamualaikum. Jadi kayaknya itu yang merah pimpinannya, Gang. Yang merah pimpinannya. Aku belum nanyain, wa stopin lah, Assalamualaikum. jangan kroyokan ngapa satu-satu nyong pengin satu-satu geng kita coba balik lagi nyong pengin satu-satu wak satu-satu geng yakin kami gimana ayo sumpah teman-teman monitor enggak enggak insya Allah, enggak kenok karena nyong sendirian ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim malikin nasi lain nasilainas misare swastikon nas di waspi visi turi nas minal jinat diwanas Neng Satu-satu neng Kalau mau wujud neng Jangan main kroyokan Jangan main kroyokan neng Satu-satu neng Innalilai Innalilai Inna Lakolawala kuataila bila zulpan Astagfirullahaladzim Liatin geng Ngesot wak Innalilai Lakolawala kuataila bila Innalillahi. Geng, farel farel. Innalillahi Innalillahi Assalamualaikum. Jadi ini yang bener Yang benar arwahnya yang ninggal. Ini yang merah apa yang putih, geng? Ini korinya yang mana, geng? Ini korinya yang mana, geng? Astoprologim, aku coba jakin ngobrol dulu, geng. Itu lontongnya mana tadi, Wak? Cek gambar, Wak. Cek gambar. Kita coba deketin ya pelan-pelan ya, teman-teman. Aduh, jangan ditendang, Wak. Jangan ditendang gua kasihan. Kita coba deketin aja. Mekayu simpra ini Kang Jai. Innalillahi Allah akbar. Mekayu simpra Fred. Coba teman-teman layar HP geng. Saya minta 400 geng. Saya minta bantu 25 lagi. Kita coba. Ini tadi nyerang geng. Sumpah ini tadi nyerang. Allah akbar aku nggak ada tim bantu kunci ya teman-teman bantu kunci pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurlangudunas malikinas sila'inas minisara konas alat divaswiswiswisudraj manceriti Cek gambar, cek sinyal kita majuin lagi, teman-teman gimana? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ah, kayak apa kayak? Balik mani, Astagfirullahaladzim. Ah, Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Aku maju pelan-pelan, aku majuin pelan-pelan. Cek gambar teman-teman, ngesot dia ngesot teman-teman lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Liatin, geng. Liatin, teman-teman Liatin. Aku coba jakin ngobrol, ya, geng. Aku coba jakin ngobrol. Cek gambar, cek sinyal, cek suara, cek audio. Cek semuanya, geng. Cek dompet, cek celananya, geng. Semuanya, geng. Cek, cek, cek. Saya minta bantu 400. Saya yakin bisa, geng. Bantu lagnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu lagnya. Oke, Indra Mayu semuanya hadir. Terima kasih, geng. Assalamualaikum. Yakun, kelanak. malam mingguan, ya, Wak? Stop, lagi. dulu. Ala alabio, ala ke, ala mukane alapangat, ke mukane alapangat, inali lahi, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto pilo, asto lumpuh kayaknya setruk ah. orang oh, ge mukanya lep banget besar ini mukanya lebarnya banget ya loh mukanya lebarnya banget nih kita cantik putih ya lo kiala banget kayak tembelak lancung Rai ini kayak tembelak lancung aduh ngaso dingin stopir lagi lagi yakin kising merah Ganas banget energinya ganas banget innalillahi Stop pelan mukanya Brett yakin orang kanang gak kelawikan Allah Wakbar orang kanang gak kelawikan mukanya jelek banget jangan lari Brett aduh nyonya kan kok ko gua ngompol ke perwalian kado kacil cek di situ ngompol apa lagi nendeng aduh biung aman apa ya Brett kantong menyian masih aman oh iya masih aman kantong menyian Brett aku marah sih mengko nguyuh orang kerasa geng, kok oh, ala wakbar ngoyo orang kerasa, oke. Okay. enggak nyong cari, nyong belum menyong ajakin ngobrol dulu aja. Mana tadi lontongnya? Lontong betina. Ya Allah mriding belakang bed. Stop belocim. Innalillahi la kalaula kuatai lebihlah. Allahumma salli ala setina mati apa maningje? Sir, sifat wujud. Suara-suara Rada -suara, Juhid, Allah Akbar Ngetut namanya yakin Bekayu simbra. Innali Dia ngadang di depan Bekayu Zimbra Astagfirullahaladzim, Bekayu simbra ngetut nabain Coba nyongan maju, Wak. Saya minta bantu 400, geng Saya yakin bisa 15 lagi, geng Ayu Dewi, oke terima kasih, ayu Dewi, siap Yakuntilanak Bajunya merah Tak pernah ganti Bau sekali Bajunya merah Kotor sekali Baunya tengik Kayak siapa Allah Akbar Ngumpet geng Tadi ndengel di sini ngumpet lagi Assalamualaikum. baunya tengik kayak siapa aduh ngiklik maning guyo ni maning asem nyong merek ngena rika nyong maring iso rika oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke Stop ajiin ina Innalillahi. Jadi nggak cuman satu di sini, geng banyak banget. Assalamualaikum, siapapun kalian, aku datang ke sini permisi numpang eksplor doang, geng. Numpang eksplor doang, geng. Halo, aku naik lagi, geng. Bantu 500 yuk teman-teman yakin bisa. Wah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku coba beranikan ya, geng. Ini kalau yang merah, yang coba beranikan buka, geng temenan bantu 50 lagi saya yakin bisa Bismillahirrahmanirrahim. sirisat sifat wujud Oke moderator teman-teman mohon maaf kalau ada yang baru masuk bantu sapa ya teman-teman Oke yang belum baru baru temuin channel Bonto TV saya minta bantu sukerepnya, geng biarin nyonge tambah semangat geng Oke yang maju lagi cek sinyal cek suara cek sinyal geng aku maju lagi stop stopir lagi tadi di depan sana ya oke okay. aku masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum neng nyong era jahat neng yakin neng temenan neng. nyong ora jahat Rika aja bikin kaget nyong kalau mau wujud silakan kalau mau wujud silakan tapi aja bikin kaget ya aja juga kayak biasa nih assalamualaikum nyong coba naik lagi pak cek sinyal cek gambar cek suara cek audio Innalillahi subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu allahu akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah Muhammadar rasulullah sir sifat wujud Assalamualaikum Aku coba naik geng Aku coba naik Assalamualaikum Allah Akbar Aduh dalanin di kek Dalanin di mana kek Neng Kenapa nangis neng Denger gak Bu Sarwi Sarwini Mbak Yeye Mbak Sopi Ada yang nangis denger gak yang dengar komen angka satu, wak. Yang dengar komen angka satu, wak. Yang baru masuk bantu sukerap langsung. Yang dengar komen angka satu, wak. Yang dengar komen angka satu, Allah akbar makin keras. Tutu, tutu, tutu. Inarillahi. aku coba naik gen. aku coba naik, teman-teman aku coba naik. Allah akbar. Suaranya sahdu banget ya geng, sumpah geng. Halo hilang, suaranya hilang. Allah akbar buri. Suaranya sahdu banget. Neng, jangan nangis neng. Halo, assalamualaikum. Ini kayak suara yang cewek yang tadi kayak ini, geng. kita masuk lagi. Neng, jangan nangis, neng. Ada nyong di sini, neng. Assalamualaikum, neng. Allah, wa qabri, dingbat, subhanallah, subhanallah. Inilah, ilah, billah. Allahu maşallah, sitini Muhammad. Assalamualaikum. Aduh, blur, blur, blur, blur, blur. Cek gambar, wa, cek gambar, wa, cek gambar, wa. Wujud. Aku minta apapun kalian yang ada di sini. Aduh, grimis maning. Aku minta wujud. Kati sen ya kayaknya mbak Jee, Kati sen kayaknya Brett. Aduh blur nggak teman-teman coba cek sinyal kabutnya masuk nggak teman-teman kelihatan nggak kabutnya. Bagus oke okay, siap. Innalillahi kita apa ke Astopirola Jim. Allah wabarak. Astopirola Jim Subhanallah Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita majuin lagi. Tadi nangis sumpah. Tadi nangis. Allahu Akbar guyuk, guyuk, guyuk, guyuk. Dari bawah. Assalamualaikum. Permisi, Neng. Kalau nangis kenapa, Neng? Neng. Allahu Akbar. Alam biu <tuk> kan hiu gue, asto ala jim, iya lu nangwit, asto ala jim, <tuk> <tuk> <tuk> tembelak, lancung asto ala jim, <tuk> aduh, warung warap, coba di skip ke belakang breb, coba di skip satu det detik, lima detik, sepuluh detik ke belakang teman teman, ketangkep kamera warah, himalay Ketangkap ketangkep kamera, berapa? coba di skip ke belakang teman teman, asto ala jim. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Allah. Halo, Halo gue neng Wijati, neng Wijati, geng. Astagfirullahalazim. Di skip ke belakang, teman-teman, 10 detik. Coba di ke belakang. Ketangkep kamera enggak, Wak? Makayu Simpra, geng. Sumpah, geng. Makayu Simpra, geng. Innalillahi. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Subhanallah. Permisi. Aku mau ajak ngobrol kamu, Brep. Nyong ora jahat karorika bread. Nyong ora jahat karorika ora bread. Assalamualaikum bread. Nyong ora jahat kok. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu bawang apa geng? Na na na na na na na nah, nah, nah, tutu tutu geng. Aku coba turun apa gimana teman-teman? Itu yang ceweknya geng. Sumpah itu geng. Lontong perawan geng Lontong AWW itu geng Ya Allah kelihatan gak teman-teman aduk blur kamera blur kita lap dulu Astagfirullahaladzim Lontong AWW ada rambutnya wak Ada rambutnya aku turun gak teman-teman Cek gambar Astagfirullahaladzim Kita coba zoom dulu itu di bawah posisinya wak Itu di bawah posisinya geng Neng coba bukain rambutnya neng Neng Sahang harana neng Coba bukain rambutnya dikit aja, Neng. Allahuakbar, bantu 500 saya yakin bisa, Geng. Bantu 500 saya yakin bisa, Geng. Neng, buka sedikit, Neng. akbar Oh, nggak bisa dibuka ya. Lupain, nyong Neng. Tangannya diikat ya, Neng. Maaf, ya. Tangannya diikat, aku lupa, Wak. Inalillahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Itu kan lontong tangannya diikat, Wak itu kan lontong tangannya diikat ya, geng. Aku suruh bukain gak bisa ya. Anjir, astagfirullahaladzim. Oke, okay. aku turun aja ya teman-teman. Itu di bawah jurang soalnya geng. Neng, neng, kamu jangan kemana-mana dulu ya. Don't go, don't go anywhere. Tetap stay tune ya, di situ ya. Aku mau turun dulu. Coba bukain rambutnya sekali lagi. Aku mau ngobrol baik-baik sama kamu. Ya, beneran. Beneran. Allahu aku sampai lupa tadi suruh dia buka rambutnya, dia kan tangannya diikat wa, goyang-goyang lagi tuh, goyang-goyang lagi tuh. Lontong bisanya goyang-goyang sama cunil-cunil, wa, betul gak geng? Bisanya lontong goyang-goyang sama cunil-cunil, dia tangannya diikat liatin tuh, liatin tuh, tangannya diikat wa, Dia gak bisa ngapa-ngapain, liatin mukanya geng. Kita coba zoom sedikit lagi ya, kita coba zoom sedikit lagi, allahu Kelihatan gak geng? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, nanti kita kita turun, pak. Kelihatan nggak, geng? Cek, cek, cek, cek, cek. Rambutnya acak-acakan. Kelihatan nggak mukanya, geng? Oke, bantu 50 lagi. Saya yakin bisa kita turun 600, geng. Bantu kunci dulu ya, bantu kunci. Itu kayak tapi tangannya kayak lebar banget. Kayak megangin apa, lihat? Kayak kayak yang lebar ini, kayak megangin apa, teman-teman? Ya, Aduh, blur. Kita turun ya, teman-teman. Bantu 50 lagi bisa teman-teman bantu ratakan legnya wak Bismillahirrahmanirrahim Kita coba turun langsung Kita coba Allahu Akbar innalillahi sebentar Sebentar ini belakang ada yang Allah Allahu Akbar Jim Jangan serang dari belakang Jangan campur dari belakang Ada yang coba nyerang dari belakang wak Ada yang coba nyerang dari belakang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim sebentar Kita coba turun kita coba turun geng kelihatan gak ya teman-teman kelihatan ya geng gambarnya kelihatan jelas ya geng ini kita turun dari sini bisa gak coba aku turun dari sini waduh dalam geng gak bisa geng aku mesti muter arah geng aku mesti muter arah geng bantu 50 lagi saya yakin bisa wak bantu 50 lagi saya yakin bisa bismillahirrahmanirrahim sifatullah wujudullah la ilaha illallah muqamada rusulullah salamun kolamirrahim wal Oke kita coba turun geng, neng di situ aja neng, aku coba turun, soalnya jalannya di bawah, oke, okay. pas tadi berarti pas pas tadi di posisi kuntilanak merah tadi ya. Alami yang tamannan, astopiro alajim inalilahi inalilaiwa inalirojihun astopiro alajim. Ini kalau yang merah nyong ampun deh, nyong dipapak Fred. Aduh, ya Allah ke, ke sumpah. Nyong dipapak si merah keng sebentar. Nyong nggak berani turun dari sini ke nyong melompat belakang duri kaya Fred. Astopiro alajim udah kudak. Ini merahnya mapak Merahnya wah mapak betul Astagfirullahaladzim pelur Nyongti papak Astagfirullahaladzim Energinya gede banget yang merah energinya gede banget Inali lagi. Kita muter lagi dulu Kita muter ya teman-teman Kita muter atau terobos geng Itu lontongnya ada di belakang yang merah Lontongnya ada di belakang yang merah Oke malam ini aku gak berani mungkin Tarung sama mereka yang gak tahu ini geng Aku sendirian Aku, aku menghindar aja ya, geng. Kangen sama si Imprasar ini. Terobos aja. Terobos, terobos atau kita geser. Kita turun lewat sebelah, geng. Monitor, geng. Teman-teman. Kita terobos atau kita geser. Hajar, kang. Terobos, kang. Nggak, ini merah bahaya banget. Tadi juga dia sempat nyerang aku. Allah Akbar. Hilang, bret. Astagfirullahaladzim. Hilang, bret. Merah, ngerti, bret. Innalillahi, subhanallah teman-teman lihat coba skip ke belakang 5 detik geng coba skip ke belakang 5 detik coba skip ke belakang 5 detik geng dia meret kemana geng Dia yang kemana geng terbang atau kamu flase geng coba coba coba coba coba coba, teman-teman dia ngilang kemana geng nang Yong, ha Coba skip ke belakang 10 detik, Wak. 10 detik, Jo, Wak. 10 detik, teman-teman. Dia ngilang ke mana ini, geng? Hah? Coba skip ke belakang. Ah! Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop perlawanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, Akbar ah tembelak aduh tembelak Astagfirullah bukan di belakang geng Allah akbar aduh biyong aduh geser bae sumpah nongol pe nyong-nyong geser bae, geser nyong geser bae. ini merai kurang ajar mungkin dia nggak boleh nyong ngobrolin sama ceweknya Bre. cipok bayi asem mana tadi yang potong, tonton tong mana tong tukar nilang, tong. alamiu, ideng. aduh, aduh, aduh, ala. siapa nggih, apa nggih ngetut napain? mau disit, aduh, apa nggih ngetut napain? yakin, aduh, aduh, aduh. semila, ira menolhin. ala, ala, ala, ala, tong, tong. aja keroyokan cong tembelek aduh one by one ngapa satu-satulah inna lilahi nangis mani inna lilahi inna lilahi oke nyong coba turun istabih lajim bismillahirrahim allah akbar nyong coba turun geng Timbukin pakai kayu oke okay? bawa kayu apa ya wa? bawa kayu apa ya Allahakbar. Oke, okay. aduh, blur, blur, blur, blur. Kita coba terangin cahaya, bro. Blur ora, bro. Blur ora. Stop, bro, Jim. Allahakbar. Cek, cek, cek, cek, cek, cek, pak. Cek, cek, pak. Blur ora, teman-teman. Blur apa, bro? Assalamualaikum. Kita coba terangin sedikit cahayanya. Oke yang merah kunci dulu oke siap. Yang merah kunci dulu oke siap. Oke. Siap. Bentar bentar bentar. Dia ngelentap di depan sana. Yang merah ngelentap ya oke siap. Innalillahi. Subhanallah Assalamualaikum Aku belum ketemu kayu ini geng Sebentar Cek gambar kelihatan gak Brad Cek gambar Brad Cek sinyal Assalamualaikum Innalillahi innalillahi laa hawla wa laa quwwata illaa billah Hop, stop. Hop. Assalamualaikum. Diem, diem, diem, diem. Assalamualaikum. Bantu kunci pak bantu kunci teman-teman. Saya minta bantu 600 bantu kuncinya wah, bantu kuncinya wah, diam dulu. Astaghfirullahazim. Ya Allah, dasar setan budek. Diam, dia jalan terus, wa setan budek, inalilahi, setan budek, asto belo jim, inalilahi, cek gambar, wa cek gambar, diam, asto belo jim lah, kalo walakwa toya lebila, allahu masole, ala sidin, wa wat, asto belo jim, setan budek, enggak punya peri kesetanan kowe ha, ya. diam, bantu kuncinya, wa bantu kunci, bantu kunci, teman-teman, bantu kunci, oke, bismillah dulu, allahu akbar, oke, aku cari kayu ya, teman-teman. Gebuk oke siap. Kita cari kayu ya, geng. Ini tangan aku pegang kamera, kita cari kayu apa tuh diketin, geng. Sikap sisan. Allah, bang mau. Kita cek dulu ini betina atau jantan, Wak. Eh, dia pergi, Wak. Dia pergi, teman-teman, dia pergi lihat. Kamu plase, kamu plase hilang. Hilang, geng. Dia geser hilang. Dia geser ke sana hilang, geng. Oke. Kita deketin. Dia gak mau dikunci Pak Dia ngilang Dia gak mau dikunci dia Dia sembunyi di balik pohon sini geng Maju gak ya teman-teman Kita majuin ya Oke kita majuin Teman-teman jangan Jangan pindahin pandangan mata geng Kita saya... jangan pindahin pandangan mata Jangan kerdep ya Tolong fokus jari tangan saya Langsung fokus Dia sembunyi sebelah sini geng Jangan-jangan dia tadi ngesot Kita coba cek Jangan pindahin pandangan mata geng Bismillahirrahmanirrahim Fokus jari tangan saya Pak Aduh hutangnya moni kemeruok asem kencot jangan pindahin pandangan mata geng masih ada nggak teman-teman cek masih ada nggak geng ya kita maju lagi masih ada nggak geng monitor yang punya indiom indomie, indokores awas belakang siap mana Dia enggak mau dikunci, geng dia. Coba berontak terus Allah. Allahu Akbar temenan bok astagfirullahalazim. Innalillahi ada yang nyolek belakang. Ada yang nyolek belakang astagfirullahalazim innalillahi laa haula wa laa quwwata illaa billah. Di belakang nyong, ha? Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu kumassoliyat matla ilal muhammadus sallallahu. Setan belek. Setan ketep, setan timbil genderwo, ah bebek gombel. Yang merah susah banget di dikunci, wah. Yang merah susah banget dikunci. Lunga-lunga baeh, lunga-lunga baeh, Maju aja. Okay, Inna ya Allah. Nangis maning. Astagfirullahaladzim. jim. Inna lagi lah kalau walaku ada. Bila Allahku masalah cepat. Jangan main calak colek. Brete mangyung cowok apaan? Astaghfirullah. Aduh, botengi kemburu kencot maning ge. Inna Astagfirullah demi si bapak maning nanggilibred, innalillahi bukan kanan bread, itu depan bread, kita ora tahu diri ke bretemanan bread, janiri kan jaluk ya, apa oke kiri kan nantang gelut, apa Keperim, karo renyung janai, innalillahi lah kola wala kuatai lah liatin geng, liatin teman-teman. Energinya kuat banget, energinya kuat banget. Bantu padatin, Wak. Kita majuin teman-teman bantu padatin. Saya minta bantu 20 lagi, saya yakin bisa. Bantu 20 lagi. Kita majuin ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. satu wujudulah La ilaha ilallah Muhammadar salamun Aku cek dulu ini betina atau jantan ya, geng. Kalau betina kita sikap ya, geng. Ini betina atau jantan? Kita coba intip ya teman-teman, kita coba intip saya yakin bisa bantu 700, geng. Bantu ratakan like-nya, Wak. Bantu ratakan like-nya. Saya yakin bisa 700, teman-teman. Ya onto kunci dibo Allah Halo gua gua Innalahi wedus Meratwan Allah Allah, ilahi, Allah, Allah. <laughs> Ni klik wedus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 Awas, gede banget, kuat banget, gede banget wah, Allah Akbar, dia kabur, dia kabur geng, oke kita biarin aja, kita biarin kabur ya geng, gede banget, semok banget, liatin, liatin, Allah Akbar, Astagfirullahaladzim, kabur jadi kecil, jadi kecil, lihat teman-teman jadi kecil, jadi kecil, hilang, hilang geng, lihat teman-teman hilang, Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, dia ngumpet lagi, dia ngumpet lagi, teman-teman. Allah Akbar. Hilang lagi. Astagfirullahaladzim. Waduh. Susah banget dijinakin. Stopilah. Semprot pakai foggy. I love you. Semprot pakai apa, geng? Oke, aku cari lontongnya, geng. Serius. Tong. Allah Akbar. Sebentar, istirahat dulu kencot. Waktangnya mau nikem berubuk maning. Pocongnya mau ini ke ya Allah Iya ngeliat pocongnya maning, ngeliat pocongnya maning, oke siap Oke Cong, nyong cari pocongnya dulu ya Cong Itu yang merah mudah-mudahan kapok tak hajar nyong geng Cong Pocong cantik bret Aku baru pertama lihat berapa videonya nyong ah 500an ya geng baru pertama lihat anak pocong anak rambut emped teman-teman yang pernah lihat coba teman-teman yang pernah lihat coba komen di sini yang pernah lihat ada pocong anak rambut itu Dawat Jajalcung itu depan kiri wa monitor netizen netizen saya minta coba interaksinya dari netizen oke bantu yang belum like bantu ratakan like nya Wak. saya minta bantu ratakan like nya teman-teman ada yang pernah lihat pocong ada rambutnya panjang nggak? suaranya hilang, ha? cek cek cek cek cek suara-suara masa hilang? cek suara-suara suara-suara suara-suara tembe tahu gih, tembe tahu ru pocong rambutnya daham bok, ya nongolnya bontot tv dok, oke netizen saya minta interaksinya geng, saya minta netizen interaksinya geng. Saya minta netizen interaksinya, geng. Yang pernah denger, pernah lihat, ada nggak? Pocong rambutnya panjang, pocong. Oke, okay, ada mumi. Selamat malam, terima kasih, mumi. Allah, Akbar Yang pernah lihat, siapa komen di sini? Hanya ada di Bontot TV, kayaknya, geng. Cek belakang, cek celana. Wa, assalamualaikum. malam mingguan, kok kenderwoner muncul malam mingguan? nah, oh Allah Hajar, di sini nih kayaknya penunggunya di sini, geng, karena katanya kalau pohon pisang yang ada gininya, geng, itu biasanya diguni pocong. Iya Mbak Mumi, eh. tadi aku ketemu pocong, rambutnya panjang. itu baru pertama di bonto tv teman-teman. betul, aku berapa video ini? Ratusan video baru, pertama lihat pocong, pocong cewek, Pak Pocong perawan, mungkin itu korinya ya, geng. Rambutnya panjang, mukanya cantik banget, teman-teman. Sumpah, gue gak bohong, geng. Cek gambar, Pak, blur gak, teman-teman? Kita coba terangin sedikit lagi cahaya, setuju gak? Oke. Okay. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cong, matu maning cong. Saya minta matu maning cong. Iya Mbak Mumi. Coba lihat aja ke belakang. Rika baru hadir sih. Allahu Akbar. Innalillahi nangis. Asto Belajim. Rika baru hadir. Soalnya berat. Oke bantu. Allahu Akbar. Innalillahi. Laka lawalakuatayilabila. Barusan lewat geng. Barusan lewat. Barusan lewat sumpah Oke kita kejar geng Kita kejar teman-teman ya Saya minta bantu 50 lagi saya yakin bisa Allahumma Yang merah-merah dulu Yang merah-merah dulu Aku pingin lontong ya Wis kencot soalnya hampir 1 jam Oke bantu 50 lagi Oke miris selat malam Yang baru masuk saya minta bantu like-nya pak nyungurung ngopi gobel yang baru masuk saya minta bandulek tong lontong mendowan, bakwan gedang goreng tahu goreng wujut Hai aja melayu melayu tong Oke kita bawain pulang mbak saya minta 800 saya yakin bisa geng kita bawain pulang ya geng ayo banget soalnya mukanya nih, brand coba ditengok belakang ya geng Innalillahi laa ilaaha illallah. Tejan yang mari ngile maning keng. Soale miking lentap. miking lentap Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi laa ilaaha illallah. Sirullah. Zatuloh. Inai la ya nang nangis nang dhuwur. Krungora wa, krungora wa, krungora bred. Cek cek cek cek cek. Tutu tutu tutu tutu. Nangis, geng. Nyimas nyimas rapat malam nyimas pungukun sana. Thank you hadirnya. Dari atas geng aku naik. Bantu, 600, bantu 800 geng Yang naik semua naik maning geng Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah il, Lontongnya nangis geng Ini tadi suara kayak gitu lontongnya Aku coba ya teman-teman Aku coba naik lagi Innalillahi Aku coba naik geng cek gambar Pak, terang enggak teman-teman? Cek gambar, cek gambar, cek sinyal, cek suara. Ini udah terang banget di sini kayak alun-alun. Nah. Aku masuk lagi, bismillah. Nang isinyong, Bred, ha? Nang isinyong. Sing benerlah. Permisi bantu 50 lagi Brad. yang baru masuk saya minta bantu nya, Wak yang baru masuk saya minta bantu nya, teman-teman nyong tidak minta emas dan permata Oke bantu nya, teman-teman nyong tidak pernah minta emas dan permata ya geng bantu nya, geng Oke. Oke redupin sedikit lagi siap Aduh blur geng nangis orode bojo enggak kayaknya dia cuma minta disempurnakan atau gimana ya tapi Tadi kayak dikekang sama si Simpra. Sosok wanita merah ya teman-teman. Mudah-mudahan pergi. Yang merahnya teman-teman. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Innalillahi. Kalau wala kuatailabilah cek gambar wah cek gambar cek gambar cek sinyal cek suara geng Alhamdulillahirobbilalamin, permisi neng Assalamualaikum liatin teman-teman liatin teman-teman liatin teman-teman Innalillahi, bantu kuncinya wak teman-teman bantu kuncinya wak bismillahirrohmanirrohim kulangudu bremenas malikinas ilaiinas visu visu durinas ya sepertinya dia minta tolong geng tapi dia dikekang dia dijaga sama yang merah teman-teman jadi aku mesti hajar dulu yang merah Tadi sempat kabur yang merah, teman-teman. Bantu kunci ya, teman-teman. Liatin mukanya, geng. Inalillahi, liatin. Dia dia rambutnya panjang, subhanallah. Dia ini cewek. Sepertinya dia cewek, teman-teman. lihat rambutnya ya, teman-teman. Apa cowok rambutnya segitu? Allah Akbar, liatin, geng. Neng, coba ngadep sini neng. Assalamualaikum. Coba liatin mukanya mau nggak, neng? Assalamualaikum, mbak. Inalillahi, dia nggak mau. Neng, coba buka rambutnya, neng. Coba bukain rambutnya. Ina lilai. aku lupa maning bread. Aku lupa maning bread. Dia kan tangannya diikat, aku lupa suruh buka rambutnya. Asto Aku mesti turun lagi, teman-teman. Aku mesti turun lagi, tapi naik turun naik turun ya, geng. Kita coba interaksi dari sini dulu. Kita coba interaksi dulu dari sini, teman-teman. Coba assalamualaikum. Ina lilai. Dia di bawah soalnya, geng. Dia di bawah soalnya ya. Siapapun nama kamu, coba liatin sini assalamualaikum, mbak mbak liatin sini mbak assalamualaikum dia nggak mau assalamualaikum mbak saya minta bantu lah 400 sedikit lagi mbak assalamualaikum liatin ini baru pertama 500 video Ponto tv terus selamat malam baru pertama ada pocong rambutnya keluar ya teman-teman liatin baru pertama Allah innalillahi wa inna rajingun la kalaula okay, kuatayil bilah oke kita unboxing saya minta seribu ya kita unboxing yang setuju nggak seribu kita bukain Subhanallah, subhanallah, liatin neng, bukain, bukain, bukain, geng. neng, neng, liatin sini, neng, assalamualaikum neng, ri kaput, apa kaput, ri kaput, ri kaput, ri kaput, ri kaput, ri kaput, ri kaput, ri kaput, ri Kon madepnya nene inali lagi melingek bias upana lo inyong mudun mengori kalunga maning soalnya kena curang apa nyonya kon berusutung curang inali lagi kepribadi caranya kepribadi caranya kameranya delangkanya pribadi soalnya nger inyong belaku kesana dia pergi netizen aku minta netizen saya minta saya minta komen di sini netizen saya mintain apa senengannya interaksi dari kalian netizen ini Aku maju ke sana, tapi ini kan jurang ke bawah. Kalau Nyong putar ke sana, nanti dia pergi. Terus gimana enaknya, geng? Ini kamera tinggal sini, aku ke sana. Halo, Brett Salto Wedus. Salto maning nyong, ya tiba. Oke, Brad bantu 80 lagi, bantu 20 lagi, geng. Coba teman-teman bantu 20 lagi, saya yakin bisa 800 ya. Bah! Ah! kelebon lembut maning cangmai ini lagi dasar lontong budek orang duwe pri kesetanan rika orang gila madepnya sih ya madepnya jajal tili kira ini ya Allah ya Allah mbak mbak mbak mbak mbak mbak bantu 10 maning dasar pocong ngayawene kluyuran udan udan nyong tanyain baik-baik kok -baik, oh ya assalamualaikum nyong tanyain baik-baik assalamualaikum Tonsok toh banget posisi ini geng jurang, nyong jurangi ya bread nyong di atas rika di bawah ini solusinya bagaimana nyong geser kesana nanti dia hilang nyong anjlok kesini nanti si gila nyong dengkol rika kondilenang enor agak bantu sepuluh maning bread nyong maju maning bantu sepuluh maning soalnya dia posisinya di bawah soalnya dia posisinya di bawah belum empat oke okay. kita pelan pelan aja geng kita pelan-pelan, oke. Okay. Setek kamera, terus ente muter. Oh, kayak gue ya, bis Setek kamera, Maya. silang, maring di malam Boki ya. oh, silang, kunci dulu silang, Maya. Boki silang, Maya. Boki silang, kunci kunci silang, Maya. kunci silang, kunci Boki Bantu kunci Boki ya, silang, kunci ya. Boki silang, kunci Boki kunci Maya. Boki silang, Maya. Boki silang, Maya. Boki silang, Maya. Boki silang, Maya. Boki silang, Maya. Muhammad Said, bantu kunci semuanya, geng. Yang ada di sini bantu kunci semua, geng. Biar Nggak kabur, geng. Aku pengin liatin mukanya lagi sama teman-teman semua. Setuju ya, geng, ya? Setuju ya, geng. Bantu kunci. Jangan pergi, don't go anyway. Oke. Okay. Bantu 15 lagi. Kita turun. Inyong naik rika mudung, inyong mudur Rika naik, sih seluke apa? Hah? Oh yang di pop si boxing Abang maning. Oh ya, yeah. ge dikunci soalnya e ge. kunci, kunci kuncinya kuat banget iso roteng lunga. Oke. Okay. Teman-teman liatin, teman-teman liatin. Mukanya ya, Wak. Aduh. Sebentar kita amankan dulu liatin. Ada yang jaga nggak ini soalnya, geng? Senter merah apa senter putih, Bred? Senter kuning. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah muhammad. Bantu seribu yakin yang tekan boxing gue. Bantu seribu yang tekan boxing gue. Bantu seribu yang tekan boxing setuju nggak geng? Bantu seribu tekan boxing bat. Bantu share lagi, wa. bantu share lagi. Allah Bantu share lagi kita unboxing wa. setuju nggak ini? Cewek betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Aduh gemeter mulai geng. Aduh makin deket baik, bring bismillah assalamu'alaikum liatin mukanya wak matanya nyala apa geng astagfirullahaladzim inna lila ilah kola wala kuatai subhanallah matanya muru putih ya allah astagfirullahaladzim kemater sumpah sumpah kemater bret inna lila ilah kola wala kuatai la billah kameranya ditinggal nyong muter wis keton ye kok tinggal ke priwe nyong wis perak banget ye yeeh matane kerdep Matane kerdep liatin mata ne kerdap lihat Allahu Akbar. bertengge si ya utiku tikumil umil. olah liatin mukanya wa stopir olah lah kalau walakuat ilah bila kita bukain teman teman bantu seribu saya buka Temanan. bantu seribu kita buka talinya wa stopir kita bukain kita liatin kita liatin dulu mukanya ya teman teman kita liatin dulu mukanya seribu kita buka geng setuju nggak seribu kita buka teman teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim seribu kita buka bantu seratus lagi saya yakin bisa geng bantu seratus Allah wabarakatuh beri apa geng bantu seribbus bantu seratus lagi saya yakin bisa bantu sernya wak. aduh grimis wa aduh grimis geng metuka be grimis geng Bismillahirrahmanirrahim bantu seribu kita buka Bismillah aduh grimis wa makin keras ya Allah assalamualaikum permisi liatin mukanya assalamualaikum permisi betul kamu yang tinggal di sini kamu korinya yang di sini, assalamualaikum Subhanallah rambutnya halus banget teman-teman liatin Innalillahi Astagfirullahaladzim Namamu siapa assalamualaikum Bantu 50 geng kita makin deket 30 cm geng Liatin teman-teman Jangan pindahin pandangan mata dari kamera langsung teman-teman liatin Astagfirullahaladzim Laholaholah Mukanya putih banget <tuh> Mukanya putih banget king. Bantu 50 lagi saya yakin bisa kita coba lihatin mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihatin mukanya ya teman-teman. Bantu 50 lagi saya yakin bisa. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Assalamualaikum. Permisi. Ya Allah. Kamu nggak mau jawab. Innalillahi matanya nyala. Subhanallah. Innalillahi matanya murub. Kamu gak mau jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum jawab. Dia nggak mau jawab, Wak. Astagfirullahalazim. Bantu 40 lagi saya yakin bisa, Wak. Kita liatin mukanya teman-teman. Bismillah. Ya Rahman. Allahu Dia kayak mulutnya goyang-goyang kayak mau ngeludah, teman-teman. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sirullah Zatullah sifatullah wujudullah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salamun qolamir wa mtazul kita coba deketin 30 cm ya, geng. Astagfirullahaladzim. Inalillahi. Laqolawala quataila billah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Seribu kita unboxing langsung. Kepalanya semua pelontos, geng. stop Bantu kunci, wak. Assalamualaikum. Bantu kunci, wak. Liatin, teman-teman. Bantu kunci. Allahu Akbar. Inalillahi. Jangan nyembur, wak. Jangan nyembur, wak. Jangan nyembur. Subhanallah. Assalamualaikum. Kita buka rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop Elon Jim, jangan di zoom, oke jangan di zoom. Stop Elon Jim. Lihatin mukanya, lihatin mukanya teman-teman. Permisi. Bantu 25 lagi, saya yakin bisa teman-teman bantu 25 lagi. Allahu Akbar. Merem Deneng. Merem bread Allahu Akbar. Oh, I love you. I love you mulu teumit-tumit. Mulu teumat-tumat. Stop Elon Jim. Sebentar, kita buka sekali lagi mulutnya, teman umat, umat bantu 20 lagi. Stop mulutnya, teman umat, umat sebentar, kita buka sekali lagi. Allah Akbar. ya Allah, inalillah. Stop belanjing, assalamualaikum. Stop belanjing, puting licik, assalamualaikum. Astop belanjing, liatin mukanya, liatin mukanya teman-teman. Sepuluh lagi geng, kita buka rambutnya ya. Seribu kita unboxing talinya sekalian geng. Ya Allah, kemburu apa man kemburu ini asto bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gua ban matanya melotot pain. kita bukain rambutnya full ya geng. Kita bukain matanya rambutnya bukanya full asto pilonjin. Inilah ilah, golongolak kuatai lebihlah. Allah aku masuk di lezmatlah ilalimu kamar duduk Bantu Bandu sembilan ratus geng. <todos> Mambu bread, bukain ya bukain ya teman-teman bukain, oke bret saya minta seribu setuju gak geng seribu kita buka sumbangan boxing langsung, halo dia nggak mau jawab liatin mukanya, assalamualaikum, assalamualaikum allahu akbar allahakbar allahu akbar, allahu akbar, bukain semua ya wa bukain semua rambutnya wa, asto bantu sembilan ratus teman-teman bantu 900 Liatin. Kita buka semua, geng. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kita taruh aja kamaranya. Kita nggak bisa lepasin segini ya, teman-teman. Kita unboxing ya, teman-teman. Kita unboxing, geng. Oke, kita nggak nunggu seribu. Nggak apa-apa. Kelamaan kita unboxing aja, geng, teman-teman. Kita unboxing langsung ya, geng. Kita unboxing, teman-teman. Saya minta record, bet. Saya minta record, teman-teman. Barangkali terjadi sesuatu ya, geng. Karena aku sendirian, teman-teman. Saya minta record, teman-teman. Saya minta record. Bantu seribu, saya yakin bisa Allah, hebat. Allah. Bukain, geng. Kita bukain ya teman-teman, kita bukain. Bentar, bentar Halo, astagfirullahaladzim Nyembur, geng, tembelak Nyembur, geng Astagfirullahaladzim Inari lahilah, kalau wala kuatnya lebih lanjut Nyembur, geng, diam dulu Diam dulu, jangan nyembur-nyembur Astagfirullahaladzim, Allah-Azhar Kita bukain, teman-teman, kita bukain ya Diam, diam Ya Allah, stop bismillahirrahmanirrahim. Allah, subhanallah, .これは subhanallah. Bisa banget, loh. Alhamdulillah. banget ini halo, halo, halo, halo, halo, stop Allah wakbar, ini wakbar, wakbar, wakbar, Lihat wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, Aduh, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, wakbar, Nyong udah buka geng siap, kita tembak tiga puluh senti ya teman-teman. Mustapinajim, -teman. nyong udah buka geng. Allah al karim subhanalloh subhanalloh kita buka. Allahu Akbar astop ironim subhanallah inna rahi subhanallah ya Allah ya kodam ya Allah jadi dua geng belakang innalillahi wala walak quwata ila billah allahu gumazalila dzina mat innalillahi wala wala quwata ila billah astop iron allahu akbar allahu akbar subhanallah. Subhanallah. subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah belakang ada lagi geng bantu kunci teman-teman itu belakang apa geng astop iron sebentar mana aduh blur blur aduh blur Aduh blur, blur, blur, blur, blur, blur, blur, blur, astagfirullah jib, inalila, ilah, walau walau kuatai, subhanallah, subhanallah, hilang lagi, belakang hilang lagi, geng, oke, kita coba deketin geng, tong, assalamualaikum tong, lillahi liatin mukanya, geng subhanallah, liatin mukanya, teman-teman, cek gambar, ia melotot, geng, ia melotot, geng subhanallah. Ya Allah, Allahu Akbar. Innalillahi wa Jim. Ya Allah, Allahu Akbar, pengawalnya geng. Coba liat, liat. lo liatin, tempat lihat. Allah Akbar. Innalillahi wa astagfirullah Jim. Allahu Akbar. Marah bret. Marah juga marah bret. Yakin marah bret. Allah Akbar. Tadi gede banget. Tadi gede banget. Yakin tadi gede banget. Astagfirullah Jim. Lo jim. Iya, buri neta tadi gede banget. Allahu Akbar, ngedutna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah krimis. Jadi gede banget. Semua tadi gede banget. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kabur di sitpret. Kabur di sitpret. Kabur di sitpret kita lani stop dulu sih mesti terbuka k p mungkin bok-bok mesti terbuka k p perlu perlu rambut teh aduh kita lani kita tiba kita lah lunyut banget alarm tayang belaku sumpah Stopin aja, aku. Oke, okay. oke. Okay. Stopin aja. Ah, yaudh. Lemut kemarin cangkem. Beruara Brett, beruara Mickey Ayo para Brett. Itu sayangnya di belakang ada maning ya. Tadi merah udah pergi, sekarang putihnya ada dua. Oke. Okay jangan panik jangan panik jangan panik kita parangin lagi jangan panik geng ini cuma mau cari informasi ya jangan panik Bismillah jangan panik yang maju lagi jangan panik teman-teman bantu doa biar nggak panik ngadepin ya jangan panik Bismillahirrahmanirrahim Allah hula ilaha ilahu al-khayyul latahu dhuqusinatualanun lagu mafisamawati wafil adz mengendaladiyas bawin daulah yang mau bapain nabi lebih masa wasya aku nanti pokoknya itu tali juga harus dibalikin lagi kalau nggak nanti dia bisa ngikut nyong sampai rumah mitami jabang bayi bener aku harus ketemu lagi aku harus ketemu lagi nanti tak balikin lagi talinya tak ikat lagi ya teman-teman Allah Akbar. jangan sampai dia ngikutin rumah jangan sampai dia ngikutin rumah geng Oke, kita tunggu di sini dulu. Jangan sampai dia ngikutin rumah. Oke. Nah tadi di sana ya teman-teman lokasinya. Pokoknya harus tetap kita balikin lagi teman-teman. Oke. Tak minum dulu, berta. Tak minum dulu Bismillahirrahmanirrahim bantu doanya geng. Kita harus balikin dia. Innalillahi la lebih lah. Bener kan marah kang, nangis kang bener, bener kan. Manjalo hati-hati oke siang. Astagfirullahaladzim Innalillahillah Aduh kepelara Kepelosok Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bener kan nangis maning Oke Aku tadi tahu rumahnya Oke aku balikin Nanti ke rumahnya aja ya teman-teman Nanti kita ke rumahnya aja Rumahnya tadi di belakang sana ada pohon Tempat katanya Dia gantung diri di sana. Kita coba kesana lagi ya teman-teman Astagfirullahaladzim Ada suara Cek gambar wajah Cek gambar masih kelihatan gak senternya ini geng ini udah hampir satu jam setengah ya, teman-teman. Astagfirullah. -teman. Oh, neng. Maaf ya, Neng. Tadi Nyong cuma pengen lihat mukanya kamu, Neng. Jangan marah, jangan ikutin Nyong pulang. Janji, Neng. Jangan marah ya. Sebentar. Jangan marah, Wak. Jangan marah, Wak. Sebentar. Stopilah, Jim. jatuh lo, si wujud lo. Oke, tak minum dulu sebentar. Mudah-mudahan aman di sini. Di depan kayaknya ada gubuk. Aku tak minum dulu. Cek gambar, Wah Masih monitor. Yang monitor cek gambar. Masih aman nggak gambarnya, geng? Melu baik, Kang. Asam. Jangan ikut pulang. Moh. Oke, aku minum dulu. Ngasuh dingin yang ini, Brad. Aduh, ah. alhamdulillah. Huh. Alhamdulillah Cong Cong Cong Teman-teman yang baru temuin channel saya Bantu subscribe teman-teman Channel Bonto TV ya geng Bantu subscribe. Kita coba Allah Akbar Subhanallah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang nyolek di sini, eh? Ada yang nyolek sumpah geng. Ini yang suka jahil biasanya Simpra ini, geng. Ini yang suka jail biasanya Simpra ini yang merah. Jangan Jahil jahil, jahil lawang jail kenang tulah. Jailulawang lawang jail kenang tulah. Jailu lawang jail kenang tulah. loh. Oke Allah kabar. Assalamualaikum. Cong. Fokus fokus fokus fokus. Cong. Malah nangis cong. Ini ada lagi. Sumpah. Cong, malah nangis. Cong, cong, cong, cong, cong. Maaf, maaf. Talinya tak buka. Untung nge-duh yang tak buka. Nangis, maning. Nang duhur rokes. Okay. Iya, nang duhur Gena suaranya kayaknya neng-duhur kayaknya kok. Cong. Nggak tak baleni maning. Ya, talinya tak baleni maning. Jangan khawatir, cong. Nangis, iya. Pangapurannya. Aku hilap, cong. Inyong hilap hilang cong, inyong udah buka keperawananmu cong eh bukan aku udah buka talimu cong apa ngapura ya ngapura, ngapurannya cong Allah aku nangisnya ngiklik nangisnya banter banget yakin ini sedih banget suaranya nangisnya temenan inilah ilahi nangisnya banter banget ngikliknya e oke okay, nyong naik maning oke mudun maning ya oke okay, siap Stop ajim cong ya Allah pangapurane cong rika nyong tak buka raine dadirikan nangis banget gluk nggluk mingsek mingsek nangis e jan ah wis sebentar nyong tak jago ning kubu iki iki inalillahi aduh subhanallah stopen jan ya allah pocongnya nangis mingsek mingsek sing krungu coba bread yang krungu coba komen angka satu di sini sing krungu bikin nangis buka roknya bread aduh mungkin kalau dibuka roknya malah jen langsung jadul bali yakin temenan keting temen aduh <lipun> dok bebis gudak gudak bain apa roknya ya pusar ini mirsa ya alo jangan Rika jangan jangan perintah nyong yang macem-macem lah nyong tidak suka lah ya alo jangan perintah yang macem-macem oke ya buka roknya Rika sing bati nyong sing rugi bread jangan begitu lah ya Jangan ora elok. Allahu Akbar. Krung ora. Melu nguyuh kae. Sumpah melu yuk yakin. Oke nyong tak balikin nanti ya, teman-teman. Mudah-mudahan dia enggak jengkel, soalnya kalau jengkel dia pergi duluan sebelum dibalikin nami-nami Jabang bayi. Ngesuknya kudu ngene maning kudu diparani kae kowe bre, temenan. Ana suara gerem. Hmm. Oke bantu like-nya saya minta bantu like-nya 10 lagi, geng. Bantu 400 saya minta bantu 10 like lagi, teman-teman. Nyong coba naik sekali lagi ya, teman-teman. Malam ini nyong gas 2 jam soalnya berjalan khawatir bet. Nyong sing enggak wae wedang tas ini. Tuh tuh tuh, ada suara ambekan. Dipaku jadi istri lah, malah kethinge mangke nyong cowok apa? anora payu apa? ada suara bret. Kayaknya ngebuding nyong, tipaku dipaku lah ketemol lah, moh moh moh yang moh lah, nyong baris deh pacar maning si, ujar jari nyong, orang payu apa sembarangan, rika tak perintah, sembelotongan, rika inalilahi, oke. Karena tadi itu kan nyong cuma pengen lihat mukanya ya teman-teman, jadi nyong buka, tapi kayaknya dia ngikutin terus. Oke sebentar, kita fokus dulu. Ini lokasinya masih di sini. Nanti kita bantu sempurnakan ya. Kirimin buat mereka yang ada di sini teman-teman. Kirimin alfatia ya geng. Oke. Dikentui bang. Aduh dikentu sih bahasa apa? Gue bang di bred. Rikawang, Diambil bajunya bos. Emangnya nyong cowok tidak laku apa? Nyong suruh nikah sama Jin sama Set ya Allah Rika itu yang nikah sama Jin ya nyong tamit-tamit jabang bayi lah bret ya bret eh orang jing orang jing orang lagi sombong bret Allah khabar tapi ya lala kayak gaya payulah ya bret oke nyong naik maning ya kuntilanak bajunya putih Tak pernah ganti bau sekali bajunya kotor tak pernah ganti baunya tengik kayak siapa pocongnya putih belakunya cunil-cunil orang lebu ya berarti. Aduh, bingung, salah, Brett Oke, okay, Brett Oke, okay, pangapuran Gendroo hitam Jelek mukanya Bulunya lebat Taringnya panjang Pocongnya putih Jalannya cunil-cunil Pocongnya putih Jalannya cunil-cunil Tuyulnya botak Pingin dijitak Tuyulnya botak Pingin dijitak Tuyulnya botak Tuyul siapa Pingin dijitak Tuyulnya siapa Asik Matu-matu-matu-matu-matu-matu Ujud Ujud kita coba naik lagi ya teman-teman. Dan saya merasakan aura kedatangannya, geng. Sumpah, geng. Stoplah jin teman-teman, sir, jatuhlah kita redup cahaya, Pak. Kita redup cahaya. Bismillahirrahmanirrahim, kita panggil ya, geng. Assalamualaikum ya Khodamul Khodam, ya Khodamuruh, ya rijal goib setan belek, setan ketep, setan timil, genderuwo. wayawe, gombel, sengkang baplang, mak lampir, mak aerot, sir, zat sifat wujud. Wujud. Aduh biyong sebentar. Pangapura bet. Pangapura bet. Aku tak ngentut disi cedela ya. Pangapura ini bet. Aja cedera ngokna. Yang ngareng ngentut. Alhamdulillahirrohabilalamin. Watangnya kayak yang lega. Astaga. Astaga. suarane merdula tembelek. Ngece banget. inyong itu kalau so karena merdunya nyong mau jadi tukang eksplor Nyong itu jadi penyanyi kalau suaranya bagus Nyong anu suaranya jelek Innalillahi sebentar Mambu wangi banget geng Innalilahi lah kolawala kuatailabilah Jadi kalau nyong suaranya jelek Itu sudah pasti ya teman-teman ya Jangan kaget ya Kalau nyong suaranya jelek itu sudah Jangan kaget karena nyong bukan penyanyi Tapi kalau nyong suaranya bagus Pasti nyong jadi penyanyi Ada yang manggil tadi teman-teman, di sini tadi ada yang manggil "Assalamualaikum", kayaknya mau maju, kayak mau muncul "Assalamualaikum". Assalamualaikum, lihat teman-teman, lihat betul, dia yang manggil "Permisi, kamu yang manggilnya", halo, assalamualaikum, teman-teman, lihat. Dia yang gak terima mungkin anak buahnya di Tadi di Bahasanya apa Dicopot bahasanya apa geng Diplontosin sama nyong ya geng Betul depan simrah wak Bismillahirrahmanirrahim Bantu kunci ini ini yang tadinya gue hajar teman-teman Dia energinya lumayan biasa Lumayan besar teman-teman Bantu kunci ya bismillahirrahmanirrahim Bantu kunci ya teman-teman Dia energinya lumayan, lumayan besar teman-teman Karena dia udah merah Dia itu pimpinannya kuntilanak putih geng Assalamualaikum Assalamualaikum Ya goib Liatin teman-teman Liatin Dia gede Lebih gede dari yang tadi ya teman-teman lihat dari postur tubuhnya juga Gede banget Apalagi kekuatannya ya teman-teman stop berajem Kalau ini gue gak berani unboxing teman-teman Karena dia Lumayan dia suka Ngelawan teman-teman Dia suka ngelawan Dia itu Pimpinan dari kuntilanak ya teman-teman Kalau merah itu Pimpinan dari kuntilanak Dan biasanya Kalau yang Umurnya udah ratusan Itu biasanya ada tanduknya geng jadi kita coba cuman cek aja teman-teman. Bantu kunci ya teman-teman. Bantu kunci. Kalau ada. Allah. Inna lilahi. Astagfirullahaladzim. Inna inalahi Kayak kodok. Dia bisa mengembang Wak. Subhanallah. Dia marah. Dia bisa mengembang. Jadi gede banget. Liatin teman-teman. innalillahi Subhanallah. Subhanallah. Jadi dia. Dia bisa kayak kodok. Dia bisa kayak kodok. Liatin. Bisa gede banget Subhanallah. Bisa gede banget teman-teman. Subhanallah. lihat gak teman-teman. Bukan. kalau Iya dia itu kayak pimpinannya ya bukan ratu ya Kalau ratu biasanya ada mahkotanya di kepala Jadi dia pimpinan gangster ya geng Gangsternya kuntilanak geng Dia kayak kodok dia bisa melambungkan tubuhnya teman-teman lihat Kalau dia marah seperti itu geng Subhanallah walhamdulillah walau ilaha illallah walau akbar Dia kayak kodok subhanallah gede banget Assalamualaikum kita damai aja mbak Enggak usah bertengkar kita damai aja Aku mau balikin apa namanya tadi yang nyong buka talinya jangan marah jangan marah jangan marah kita kita damai aja duniamu duniamu duniaku duniaku ya kita damai Astagfirullah Jim lagi subhanallah gede banget in lagi dia dia dia Astagfirullah dia menunjukkan reaksinya geng dia menunjukkan reaksinya subhanallah Oke diam diem diem diam diem. aku tahu kamu marah Bangsa kamu dilecehkan sama saya tadi Oke Aku bertanggung jawab 100% akan aku balikin tadi Tak betulin lagi pocongnya ya Jadi kamu jangan marah setuju Lihat dia masih coba Marah dia lihat badannya gede banget Tadi dia kecil dia berubah jadi gede Rusmi hati kurang jelas oke siap kita majuin lagi Karena aku nggak berani terlalu dekat ya Mbak Rusmi Karena aku nggak berani terlalu dekat ini Energinya lumayan gede Ini energinya lumayan gede geng dia dia nggak mau berhenti diam. Dia nggak mau berhenti diam, dia dia coba Subhanallah. Kecilin dulu badannya, kecilin dulu badannya. Assalamualaikum, kecilin dulu badannya. Aku maju, teman-teman pengen lihat soalnya. Kecilin dulu badannya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Akbar. Dia maunya apa sih? Nah, dia maunya apa sih? Goyang-goyang kayak mau joget apa mau berantem lu ah. Lo mau joget apa mau nantangin gua lo? Lihat, lihat. Tapi dia mundur geng. sebenarnya dia mungkin takut juga sama enyong. Dia mulai mundur juga. Oke. Oh mungkin dia setuju. Oke dia setuju. Kamu setuju aku balikin. Lontongnya ya. Oke jangan marah ya. Jangan marah ya. Oke siap. Oke dia setuju teman-teman. Dia setuju. Aku balikin. Lontongnya oke siap dia setuju ya teman-teman dia udah nggak marah liatin teman-teman oke mudah-mudahan bisa dipercaya geng mudah-mudahan bisa dipercaya aku yang penting aku bertanggung jawab nanti aku bakalan balikin lagi ya geng Bismillahirrahmanirrahim lihat aku coba pengen lihat ada tanduknya nggak teman-teman karena kalau ada tanduknya itu biasanya udah usianya ratusan tahun teman-teman kita coba buka neng Assalamualaikum permisi Oke yang baru temuin channel Bonto TV saya minta bantu like nya. Allah kabarkan dia, inna dia omongannya nggak bisa dipegang. Astopin Jim, dia coba nyerang Subhanallah. Betul betul kamu demit iblis setan, jangan pernah percaya ya geng, jangan pernah percaya sama setan wedus. Jangan pernah percaya sama setan betul. Dia coba memancing saya geng masih kelihatan nggak teman-teman? aku pengen liatin lebih deket sebenarnya buat teman-teman semua. Astagfirullahalazim kita coba liatin deh ya teman-teman kita coba liatin kunrobunul teman-teman. Kalau nggak aku aku bakalan kamu buang lihatin teman-teman. Kita coba majuin ya teman-teman kita coba majuin ya geng ya. liatin teman-teman kita coba pengen lihat liatin kepalanya kita deketin ya teman-teman jangan pindahin pandangan mata geng teman-teman saya minta jangan pindahin pandangan mata kali ini ya teman-teman fokus di sini geng saya minta fokus setuju geng ini saya kunci dulu fokus jangan pindahin pandangan mata jangan kerdap sekalipun ya teman-teman saya minta jangan kerdep kalau bisa jangan kerdap teman-teman kita coba lihat apa namanya sungutnya ada sungutnya nggak teman-teman oke Cek gambar jangan kerdep dari pandangan mata teman-teman liatin ya Kita tembak 30 cm geng jangan kerdep ya jangan kerdep Pak kita coba cek Ternyata nggak ada ya teman-teman oke Ternyata nggak ada ini udah 30 cm ya teman-teman Oke dia nggak ada jadi dia masih puluhan tahun mungkin ya teman-teman belum belum ratusan belum ribuan tahun ya geng oke kita kirim aja teman-teman kita kirimin alfatea ya untuk ini teman-teman sosok ini biar nggak ganggu lagi nanti kita urusannya sama lontongnya ya geng setuju geng setuju ya teman-teman kita kirimin doa biar nanti kita urusannya sama yang lontong putih ya teman-teman saya yakin bisa bantu 50 lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil Ia budua mustaqim syuratul amin Allahu Akbar. Oke, terima kasih udah mau hadir di sini. Thank you. Oke, kita tinggal lurusannya sama yang lontong ya, geng. Siap. Oke, kita cari lontongnya. Yang satunya udah kabur ya, teman-teman. Alhamdulillah Doa kalian Allahu Akbar. Kita tinggal cari sebentar lagi teman-teman, oke. Okay. Dia masih ada sekitar sini. Nangis tadi dari atas ya teman-teman. Oke okay, teman-teman yang baru temuin channel saya, saya minta bantu supportnya dengan like ya teman-teman. Bantu, syukur juga. Assalamualaikum, kita kejar yang lontong ya teman-teman. Takutnya dia ngikutin saya sampai rumah pulang. Karena tadi aku buka bajunya. Eh bukan bajunya ya Wak. Buka talinya geng. Assalamualaikum sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, walulullah, ilailah, ilailah, ilailah, ilailah, ilailah, Tang, tang, Allah, Akbar par, astagfirullah, jim, inilah, hilah, kola, walakwate, bila Allah kumasole, jambatlah, ilal, mau kamada, rusulah, sirlah, Wujudullah oke, kita cari lagi, teman-teman, jadi disini banyak sosoknya, geng. Allahu Akbar subhanallah. Ada motor dua. Oh itu ada motor ya. Yang satu tukang obor di sini. Dari tadi ada motor di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah zatul sifatullah wujudullah fa'lullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah salamun qolamir rabbil 'alamin yaumal mujrimun. Sirsat sifat wujud. Cek suara, cek sinyal cek gambar cek audio Allah ku ini lagi Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah hadir lagi Subhanallah inalillahi ternyata ternyata masih ada lagi geng ternyata masih ada lagi teman-teman Subhanallah lo ini yang tadi itu bukan teman-teman Oh ini beda lagi geng Ini beda lagi ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Ini kayaknya kakaknya maning apa bread Teman-teman cek cek cek cek cek teman-teman Jangan pindahin pandangan mata geng Kita coba kita Sempurnakan lagi teman-teman Kita coba sempurnakan lagi geng Astagfirullahaladzim Ini yang tadi bukan Bukan ya geng, astagfirullah la imallah ilailah muhammad arusullah, allahu akbar, allah illallah muhammad arusullah, bukan, allahu akbar, lihat, rambutnya beda sih, tapi memang sosoknya seperti ini ya teman-teman, astagfirullah bantu padatin, bantu padatin teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kulang wudhu bin malikin nas, ilai nas, min sarah tulah ala diwas fisufis, durian manjin, manas, oke teman-teman, kita bantu sempurnakan nakang, geng, kita bantu semur ya teman-teman, jangan pindahin pandangan mata dari kamera langsung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rohman rohim. Minal kumijin. Ia kanak budia. Ia kanestain. mustaqim. Siratul adina anam taalim. Hoiril mahdubin alim alabdolin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Keras banget mah burek. Inalillahi. Has topilajin subhanallah allahu akbar kakinya mana bang aduh telat bacanya astagfirullahaladzim oke geng kita fokus lontongnya aja kita fokus lontongnya aja udah dua ada dua teman-teman udah nyong sempurnakan geng. kita masuk lagi teman-teman allahu akbar mabur ya bread subhanallah mabur ya bread Allahu akbar subhanallah hitam innalillahi laa khawala wa laa quwata illabillah allahumma solli 'ala sayyidinaa muhammadan wa rasuluh cari bojone, geng. Innalillahi kita bojone, geng. Kita bojone. Subhanallah, kita lawan gak teman-teman, kita lawan gak teman-teman. Innalillahi laa khawala wa laa Kok marah semua, geng? Sebentar. Aku dewekan soalnya, geng. Aku dewekan soalnya, geng. Permisi, Mbah. Siapapun yang ada di sini Aku mau tanggung jawab yang mau balikin lontongnya. Jadi jangan marah, geng. Semuanya jangan marah. Aku cuma mau balikin aja. Pantesan, gerem, gerem, pantesan, gerem, gerem. Astagfirullahaladzim. Oke, jangan takut. Bismillah, ya, teman-teman. Kita punya Allah, teman-teman. Jangan takut. Oke, kita hadepin. Kita hadepin, teman-teman. Apapun yang terjadi, ya, teman-teman. Saya minta bantu salurkan energi positif kalian, ya, teman-teman. Aku tidak pinah minta emas dan permata, ya, geng. Montot TV tidak pernah minta emas dan permata. Saya minta bantu ratakan like-nya ya teman-teman. Biarin nyonge tambah semangat. Bantu ratakan like-nya ya teman-teman. Salurkan energi positif kalian dengan like dan share. stop ilan, Jim. Oke. Okay. Aku tidak minta emas dan permata geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apapun kalian. Permisi kalau aku salah. Oke. Okay. Kita cari lontongnya, fokus kita cari lontongnya ya teman-teman. Oke, bantu ratakan like-nya teman. Saya minta ratakan like 500 teman-teman. Saya minta 20 like lag lagi. Saya yakin bisa teman-teman. Saya minta bantu ratakan like lag 20 lagi. Akbar. Bantu TV tidak minta emas dan permata geng. Sirullah satu loh la ilaha ilallah salamun mujrimun sifat wujud. Oke, saya minta bantu 15 lagi. Saya yakin bisa teman-teman. Saya yakin bisa, stop aja. Lah, kalau walau kuota ya lebih lah, Allahku masuk lewat cepet lah, ilah-ilah mau kamar dulu siloh. Setan belek, setan ketep, setan timbil, genderbo, wewe gombel. Oke, kita majuin. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Walau ilaha ilallah, walohu akbar. Oke, okay, bantu ratakan like nya sepuluh lagi, saya yakin bisa, teman-teman. Kita naik, bantu sepuluh lagi. Saya minta bantu 500 like, teman-teman, saya yakin bisa. Ya, tadi ada sosok hitam juga, teman-teman. Ternyata di sini keluar semua. Mungkin dia itu suaminya, ya, teman-teman, karena biasanya ada kunti, ada genderuwo, teman-teman. Oke, bantu ratakan like-nya, Pak. Bantu ratakan like-nya, salurkan energi positif kalian yang baru temuin channel Bonto TV. Bantu subscribe juga, teman-teman. Allahu wakbar! Ngos-ngos-ngos-ngos wujud dia jangan serang dari belakang jangan saring dari belakang Allah Akbar Innalillahi Astaghfirullah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar dia coba serang dari belakang geng Subhanallah udah mulai merinding nih. Bismillahirrahmanirrahim Allahu La takhudu sinatuala nolakumma fisa mawatiwama fi dia FAW in dawulah bikininya Wa ma khulfa khum bala yukhituna bi sayyimin min gih ila bi mashah wasiya kursi us samawati wal ard wala yahudu ifduhum wa qul ghaludim Allahu akbar Allahu akbar Stopin anjing Jangan serang dari belakang kalau gentleman coba tunjukkan di depan kamera biar teman-teman lihat genderwo ataupun apa kamu hah dia coba nguasai raga saya teman-teman, alhamdulillah nggak bisa masuk teman-teman. Dia coba lewat, masuk lewat belakang teman-teman. Stop. Beno hampir aku ke ya sendirian. Oh, stop, kami jabang bayi. Hampir aja teman-teman. Saya minta terus bantu salurkan energi positif kalian teman-teman dengan like ya. Yang nonton udah 800-an sampai 1000 tadi teman-teman, saya minta stop, beno Leknya like minimal bantu 500 yuk kita maju lagi teman-teman Allahumma sholi ala muhammad Ya Rabbi sholi alaihi wa sallim Allahumma sholi ala muhammad Ya Robbi Soling Alai Apapun kalian, tunjukkan eksistensinya. Saya minta wujud. Jangan serang dari belakang. Aku fokus cari lontong. Aku nggak cari nggak ada urusan sama kamu, Gendrewo, ataupun cengkang Baplang, ataupun mak lampir, ataupun mak erot. Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku cuma cari lontong cewek tadi, lontong perawan ya, geng. Di mungkin dia koringnya yang ninggal di sini dia penasaran di sini aku mau sempurnakan tapi tadi cuman saya buka unboxing ya teman-teman oke okay. jangan sampai dia ngikutin aku sampai rumah geng Allah Akbar. ini malah yang keluar beda lagi ya teman-teman yang keluar beda lagi dua kali merah simpra geng subhanallah Kuntinya lagi malam mingguan nggak tahu juga Allah Akbar. Nggak, tadi muncul dua kali simpra geng Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim syirullah zatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah salamun qalamira bi raihum tazul yauma yal muzrimun syir zat sifat wujud syir zat sifat wujud oke kenderwo saya yakin jangan ngintip-mintip sumpah jangan ngintip-mintip Jangan coba serang dari belakang ya geng. Allahu Akbar! Inna lahi! Astaghfirullahaladzim! Allah! Allahu Akbar! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Bismillahirrahmanirrahim. Allahula ilaha ilaha ilaha khayur khayur! Lata udhuzinah Tuhan. Allahummafisa mawadzi wa mafila. Manda lati asfawidah libediyal abu baihidatim. Allahumma'u albaqubah. Lagi itu nabi saya yang mengungi. Labi masyarakat. Waze ya gurii wuzi amawati walatuwala yo kutu mimtuku allahu akbar asto plezi Innalillahi, lelahi, wa inna leluji ngun, wa inna leluji astagfirullah dia coba nyerang dari belakang, dia coba nyerang dari belakang, teman-teman, Astagfirullah. lelaki, allahu akbar, allahu akbar, allahu Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Allahumma disultanil adimi wadil manil qadimi wadil wajhil karimi wawaliyil kalimati tamati wadda'atil mustajibati Aqilul Hasan ibnul Husain <clicking> min <on> anfusil hakiyanil qudrat wa nadirina jinni wal insi wasayatin wa yaka dulazina kafarul yaslukuna kabiabsurhum lamasa miuti raw kuluna innahu lamasinun wama huwa ilaytikrul anin wa mustajabil ladimi wa warisa sulaiman ibn daud alaihi salam wa dutul arsimajid umri wasohi jasadi waqti hajati waksir amwali wa auladi wa habibi linasi ajmaina wada ba'dallataqulum bani adamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau yang Allah, Allah, Allahu akbar. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah, Allah, stop. Lailahaillallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah Subhanallah, Subah, Subah, Subah. Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh, jadi, jadi banyak banget yang enggak terima aku, teriak-teriak di sini, teman-teman. Ternyata. Di sini mungkin ada sebuah perkampungan ya teman-teman atau mungkin jam berapa teman-teman saya minta monitor jam berapa geng? Kok keluar semua? Subhanahu Jim. Monitor teman-teman jam berapa? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke teman-teman karena aku sendirian. Kita gimana teman-teman kita? Allah Akbar. Aku kerja dulu teman-teman takutnya nggak kuat teman-teman. Jangan sampai jam 12 ya. Jangan sampai jam 12. Ini jam berapa, teman-teman? Monitor, Pak. Oke, jam 11. Enggak kuat, teman-teman. Gede banget di sini Ternyata banyak banget yang keliaran di sini, geng. Dadaku sampai nyeri banget, innalillahi. Oh, oh, oh, oh. Sumpah, dadaku nyeri banget, teman-teman. Oke, geng. Aku mending cabut dulu, teman-teman. Nanti aku kesini lagi tak offline ya, teman-teman. Aku panggil teman saya mungkin kita offline aja teman-teman ini enggak kuat banget dadanya Allah takutnya nanti aku kenok sendirian geng innalillahi Allah <tori> <tori> Allah <tori> <tori> dan nyeri banget astaga Aduh sebentar astagfirullahaladzim Allah Allah Inalillahi Oke guys aku cabut dulu mungkin aku nanti kesini lagi sama temen ya teman-teman soalnya aku sendirian di sini nggak ada tim <coughs> Allah akbar dan aku takutnya aku pingsan sendirian di sini nggak ada yang nolongin ya teman-teman Oke takutnya Oke terima kasih <coughs> aku tak cabut dulu inhi Oke teman teman maaf banyak Allah akbar Allah akbar mohon maaf teman-teman aku tutup dulu nye Oke geng makasih yang udah bantu share bantu like Terima kasih yang udah bantu like di sini teman-teman yang udah bantu doa terima kasih ya teman-teman Ibu Sarwi ini, terima kasih moderator terima kasih thank you kalian luar biasa teman-teman terima kasih mohon maaf banyak kata yang salah Oke aku nggak bisa lama-lama ya teman-teman nanti kita bareng ke sini lagi nanti kalau mungkin memungkinkan kita levin lagi ya teman-teman aku ke sini nanti soalnya itu harus diselesaikan yang lontong yang aku buka tadi teman-teman takutnya nanti dia malah ganggu warga ya Allah Akbar nanti takutnya dia malah ganggu warga sekitar sini teman-teman soalnya itu depan juga jalan umum ya teman-teman di sana <coughs> oke okay, manjola terima kasih ya. yang di Allah wagharin lagi takutnya suka ganggu di jalan sana geng oke okay, nanti aku selesaikan kalau memungkinkan aku leaving lagi ya teman-teman oke okay, terima kasih geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you astro belajar assalamualaikum ya geng makasih geng jangan lupa yang belum Allah wagharin lagi aduh nyeri banget ya yang belum tinggalin jejak like teman teman bantu like juga dan juga bantu sukerem teman teman ya oke okay. dan oke okay, sebentar ini bantu bontot kreator sama bontot action ya teman teman bantu sukerem juga bontot action sama bontot kreator oke okay, makasih assalamualaikum